Tidak pulang ke kontrakan karena aku bisa sendiri. Seharusnya. Barisan sana ke kamerista, negeri, Tadi, kesal, bakal de, eh, terus interogasi, eh, Begitukah ya, orang ngomong dalam hati loh. Sial dia kabur. Sial dia kabur. Gunung, temu, jika dan ah. ikan mau kok Coklatnya kira cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, Kayak coklate, coklat masak cepat, enak cepat, Tapi tetap bisa cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, Lah emang biasanya di Ya Ah. Coklat. Gantilak, Ma. Maudara, Wih, Abi, gantilak, Bodok. Ganti lah, kudu sing padha. Ma. Oh. Eh, Wetan iki sontu. Ganti biduran. Abi, sesuk ganti racun aku. Larangi yos. Bodok. Nek ora ganti. Elfan, pin apa emo, Evan? Ada mau oh, jawabanku? lihat-lihat, ini yang harus saya lagi uh, apa ini? sorry Van, kita nggak jadi ketemuan ya wah malas Van tak balas ya kan tempat pini bisa oke, oh, okay, nggak apa-apa aku juga malas kalau ketemu kamu, Sen oh, <laughs> aduh.. eh, bisa dibalas, pasti balas tuh perang okay. lagi uh, apa ini? kok gitu sih? aku juga nggak bisa ketemu karena kejebak di WC hah? sapa sopo gue? Kampre oh, oh, Loh, kampret itu siapa? kok HP kampret? ya! terima apa? ora ayo, CTR, ayo. Nah, ayo! ini? Wah, kita tahu sih, baru. Eh, apa lagi? Eh, ya? Yus. Wah, baru oh, kejang kok? Karena untuk look kok ini lah karena memang kampret kok? Asal Wih, parfum ke ya, aduh. Ini ini Dah. tersisa. Lorok, lorok, lorok Aduh, ketemu loro gara-gara coklatnya. Aduh. Nih Aduh. lagi di coklatku oh.